Hai guys. Welcome back to Rama Papsi Oke okay guys, nah di video kali ini kita kembali mau reaction salah satu ya, salah satu nih ya, salah satu dari sekian banyak konten kreator dari Ranah Minang masih bertema tentang komedi nih guys. Dan aku yakin juga kalian mungkin udah banyak banget yang tahu dengan konten kreator satu yang yang satu ini. Nama kontennya eh nama konten, nama channelnya adalah Garundang. Yaps, mungkin kalian udah pada nonton lah ya. Dan tadi pas kemarin kita uh, <coughs> reaction salah satu videonya Kale official Yang kedua kita reaction videonya Uni Angel Cry. Dan ini yang favorit aku nih guys ya, Garunda. Oke? Okay? Dan kita bakalan nonton lagi video ini sampai habis. Seperti apa sih atau kayak gimana sih? Kelucuan atau kego kegokilan, kekonyolan dari seorang, eh dari... Uh, teman-teman, atau udah, atau udah, udah, atau abang-abang dari uh, Garundang ini, guys. Ya, nah, sebelum lanjut ke video, ya, seperti biasa, aku mohon teman-teman subscribe dulu channel YouTube Rama Pepsi atau teman-teman juga bisa follow fanspage Facebook Rama Pepsi agar aku lebih semangat lagi dalam ngonteng-ngonteng video lainnya, dan kalian juga gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, okay? yuk, kita langsung aja reaction videonya dari Garundang. Let's go! Judulnya Bapak kok. Nah, ke ke, ke, ke Pak eh. ada beberapa peraturan. Oh, terus kan? harus godo patuhi selama kos Yang pertama sekali industri. Nah, pemakaian industri. Nah, nah. harus hemat Bang Godo cari komputer cari cuma boleh satu menit kalau malam itu mati aja jalan jadi itu, mati malam kemudian komputer komputer pokok Ah, itu bisa 2 menit sehari. <Ges> <Kalau gue, Ges> cuma boleh 2 menit sehari ini kosong Jum -jum banget ya. 2 menit cari, Mau cari tugas aja lalu, lu. itu Pas tugas lu melapor ke Pak. lebih siap pertimbangan perpanjang waktu itu enggak lah. Pokoknya dalam Lepas hari tu, bisa dua minit sampai tiga minit makin keputusan Kemudian, turak tamu Tamu ni? Untuk tamu tu, nah, jangan sampai sembarang saja masuk. Haa Kucing, ayam, apa, -apa semacam tak boleh maksud Lapor leorang Lapor leorang? Tu khusus tu untuk tamu tu Haa nah. Kalau tu kawan-kawan enggak seorang, mesti bang, ambil tugas kelompok tu Haa, suruh dia berubah Oh, lapor itu nah, mengenai <laughs> ya. listrik dan tamu itu dulu kemudian mandi mandi ayah itu perlu uh, ya. nah, ayah mandi itu tampung lagi, ya? Ayah mandi suruh kepala mandi Sabun lagi sabun lah sabu <Tampung>. Masa ada mbak lah Mau kuncinya, kuncinya Ayu, dikasih coba. <hisa> <hisa> Oke, keren. Keren kostnya keren. Up. Kotak kertas datang. Hop, hop, hop. Ala. Ya Allah. Ya Allah. Tarik semangat ku banget. Ikuti-ikuti Aku laptop. Mengerjain tugas, Pak. Amanin dulu nih. Aku lampu beduk, ah, hati lurusih gua. di kup <laughs> kepale وانا kata la duit macam la bapak sang buang aja pokok apa akan apa-apa itu dia maha istri ko maha macam la dulu pada bapak macam-macam eh bapak nak rugi siapa rugi godok rugi istri maha sudah eh nggak lama, habis itu Oh ini ada temannya nih. Kok tugas apa kan? Lagi, kan? Oh, Tengok, nanya -nanya dari... tentang tentang Perkebunan ya. Wah. itu udah biar capek. Eh, lah. lah, Oh datang lagi bapak kos nih. duit. Oh. <laughs> ini mati aja seru, <laughs> Diapa? Besiko, aku kena main di televisyen sepanjang. Di jagai tu. Tidak pernah main di jagai. Ya. Pribadi. Pribadi Pak Kos. Apa Kos? Kami Kos ya. Ia dia orang tinggal kosan. Kawan Pak ingin boleh listrik, pemakai lampu, komputer, laptop, ah. laptop di bumi lampu buku bisa di bumi Nah, hmm. Tapi pak, yang saya tahu pak pak, hmm. uh, pemerintah ini listrik gratis pak, gratis ah. listrik pak? Impulasi ya? Dari pak presiden pak? Mana oh, dia presiden kok ah ah Oh, ba ini kadang-kadang mau bayar elitrik ni, ya. ya tagihan ya. listrik pak bulan ini. Kepul dari PLN pak. Tagihan listrik? Ya. 5 juta? Ya pak. Tapi, listrik gratis? Gratis untuk da daya sampai 150 Watt pak. Apa daya pak? 1.200 Watt kan? Itu ada lebih rakyat dah. alias kita lima juta orang-orang masih habis, <laughs> Oke okay guys Nah itu dia video yang kita reaction ya Mudah-mudahan kalian terhibur juga ya Sama kayak aku nih Sumpah aku jadi ngakak banget gitu ya Oke okay guys next kita bakalan cari video-video Dari creator anak Minang yang lebih gokil-gokil lagi Oke okay? see you Bye